Halo semua Selamat pagi Berjumpa lagi dengan saya SAC Gamer Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Tutorial cara Mendownload film-film animasi Keren loh Tonton ya Berhubung admin Lagi sibuk Admin tidak bisa on time Untuk memberikan tontonan Untuk kalian semua hal tersebut admin akan memberikan tutorial untuk mendownload animasi-animasi kesukaan kalian ini yuk ikuti cara-caranya pertama kalian pastikan jaringan seluler kalian eh, sangat bagus stabil ya yang kedua buka aplikasi Chrome yang ada di HP kalian aplikasi ini tinggal kalian cari di HP kalian enggak usah download di Store karena sudah disediakan oleh HP kalian yang kedua yang selanjutnya selanjutnya kalian ketik di papan pencarian Alamatnya nanti, memen uh, admin akan uh, letakkan di deskripsi ya. Uh, Nijin, karena uh, admin sudah ada, tinggal di sini sudah ada. Paling atas, jangan enggak usah di bawah, paling atas, nah kalian sudah masuk ke website-nya tinggal kalian Scroll ke bawah mau cari film apa di sini banyak loh filmnya keren dan bagus-bagus seperti martil master battle battle through the heaven season banyak loh bahkan yang kalian suka loh shawlen Uh, yin Yu Heng, uh, di sini sudah banyak. Fit tinggal kalian download. Uh, caranya, uh. nah, cara downloadnya gini, kalian tinggal klik gambar yang ada di uh, di sini. Nah, di sini kan sudah ada dua jendela. Kalian batalkan ini ya. Uh. Ini sudah masuk nih. Masuk ke anunya. Nah, di sini kan sudah ada nih ada pilihan merat-merat-merat-merat-merat ada yang 360, 480, 720, sesuaikan dengan minat kalian. Nah, karena admin di sini terbatas dengan kuota, admin akan memilih yang paling atas. Hmm. Nah, ini keluar nanti ketika kalian membukanya. Di sini, admin tidak membuka biar kalian tidak bisa, biar kalian tidak susah batalkan saja. Buka lagi sampai ada bacaan ini Nah keluar nanti nah tunggu ya tunggu jendela kedua tunggu jendela selanjutnya terbuka misalnya kalian tidak ada di layar ini nanti kalian ulang lagi ya kalian ulang ketik ini ketik yang mana yang kalian suka Nanti kalian pergi ke jendela yang kedua. Kalian scroll ke bawah, cari bacaan, klik here to continue. Klik itu. Nah, di sini ada jendela ketiga. Ini mode membaca. Biasanya ada mode baca. Kalian tinggal Uh, klik yang nomor 3 Ini jendelanya Hapus jendela ketiga Kalian pergi jendela yang kedua Yang pertama itu situsnya Yang ada filmnya film kalian Yang kedua ini alamat downloadnya Bacaan ini kalian tinggal batal ya Terus kalian scroll ke bawah lagi Nah sini kan sudah ada nol. Kalau kalian belum baru-baru uh, buka, nanti ini ada 10, 5, bahkan 3. Kalian tunggu sampai nol. Nah, nah, di bawah ini kalian scroll lagi ke bawah. Maaf, maaf, ini ada buka lagi. Kalian hapus ya jendela ketiganya. Terus scroll kalian, scroll ke bawah. Close scroll ke bawah. Nah, ini ada. Nah, di sini kalian sudah diarahkan untuk mendownload animenya, filmnya. Nah, di sini kalian scroll ke bawah lagi ada klik untuk melihat tautan file. Klik tanda silang di pojok nah di sini ada banyak pilihan ada simple share ada solid solid flat velos files dan banyak-banyak lagi nah, admin eh, kalian tinggal pilih saja kesukaan kalian terserah nah tapi admin menyarankan untuk yang beli yang atas nah simple share nah kalian tinggal pencet yang warna biru hijau ini ya yang dapatkan tautan. nah di sini ada jendela ketiga klik di sini ya klik di sini untuk mengunjungi halaman file list band klik aja nah kalian akan diarahkan untuk ke jendela keempat Nah, ketika kalian sudah masuk ke jendela keempat, tunggu ya sampai loadingnya pas. Nah, nanti ini klik pojok tanda silang, blok, bukan lo ya, blok aja. Nanti akan ka kalian diarahkan untuk ke jendela. Nah, nah, di sini kalian akan diarahkan untuk ke Play, play Store. Kalian pergi ke jendela. Kalian hapus play nya Masuk ke lagi ke chrome-nya. Blok lagi. Kalian masuk ke jendela batal ya. Kalau ada bacaan kayak gini kalian batal ya. Blok lagi. Nah di sini kalian tinggal klik yang ada bacaan download now download now Nah kalau ketika ada bacaan mendownload to file sini artinya film kalian sudah didownload kalian buka jendela jendela kalian hapus semua jendelanya ya downloadnya itu lebih maksimal Oke okay? Nah untuk melihat uh, downloadnya kalian tinggal klik uh, pojok kanan atas ada tulisan bacaan download kalian klik nah film kalian sedang diproses untuk didownload tunggu sebentar ha, makanya di sini admin menyarankan untuk jaringan stabil uh, dikarenakan hal ini ketika kalau jaringan kalian stabil Uh, download kalian itu lebih cepat loh, uh, artinya ketika jaringan stabil kalian lebih cepat untuk mendownloadnya, tinggal tunggu ke uh, prosesnya selesai. Nah itu uh, adminnya uh, filenya sudah didownload, tinggal kalian nonton. Oke, okay. admin akan mengulang kedua kalinya. Oke okay, ya, kita ulang kedua kalinya biar teman-teman bisa mendownloadnya. Oke, okay, buka aplikasi yang pertama jaringan stabil jaringan stabil yang kedua buka aplikasi Chrome yang ketiga ketik anicin nah, di di papan pencarian klik yang paling atas kalian cari film apa yang kalian mau contohnya martil master tunggu nah sudah ada jendela yang kedua kalian masuk buka lagi jendelanya kalian hapus jendela yang kedua masuk ke jendela pertama di sini kalian sudah diarahkan untuk Uh, lihat filenya nah di sini kalian tinggal cara uh, pilih yang mana yang kalian mau tinggal klik merek batal masuk kembali adalah pertama Meret lagi Hal ini kalian lakukan sampai ada jendela yang kedua bacaan download apk ya dan di sini ada bacaan close aja ini ya biar tidak memberikan um, kesempatan kalian ada star hair scroll ke bawah terus go ke bawah ada bacaan klik here to continue Oke, okay. buka jendela lagi. Yang ini ya, yang uh, sebelahnya titik tiga ya. Oke, okay, pojok kanan atas. Kalian yang papan ketiga kalian hapus. Masuk ke papan kedua. Nah, di sini sudah ada. Nih batal aja. Ini ada bacaan klik kit lane Kalian Nah, kalian masuk lagi yang pojok tiga atas, batal. Nah, kalian ini di sini sudah diarahkan untuk mendownload. Kalian tinggal klik, scroll ke bawah, klik untuk melihat tautan. Nah, ini tautannya. Ketika kalian diarahkan untuk ke kendala yang selanjutnya kalian tinggal pilih-pilih yang paling atas yang yang ada cara yang sebelumnya ya kalian tinggal pilih mau admin sarankan yang paling atas dapatkan tautan nah di sini kalian diarahkan ke hmm, websitenya Share, share, klik untuk menunjungi share. Nah di sini kalian tunggu aja sampai selesai. <tuh> Blok dan klik tanda download now. Nah di sini ini jangan kalian jangan khawatir, klik yang sebelahnya titik tiga kalian hapus jangan sampai yang jendela ketiga ke, ke ya keempat ya kalian hapus kalian hapus masuk ke jendela keempat jangan lupa jendela keempat yang ada bacaan ini ya ah lanjut kita klik lagi download nah klik lagi masuk ke jendela keempat dan sampai nah, terus lagi apa jendela 4 lagi masuk ke jendela 4 lagi nah terus lagi pak ke jendela 4 sampai nah, masuk lagi ke jendela 4 nah ini masuk ke play Store. nah kalian klik pajak paling kiri paling bawah play Store nya kalian keluarkan masuk lagi ke chrome masuk ke jendela keempat, klik download now. satu lagi, nah detail ini sudah kalian sudah mengdownload, kalian hapus jendela semua jendelanya, kalian tinggal menunggu. caranya, biar cara untuk melihat download kalian itu ada di pojok paling kanan atas cari download nah ini kalian nunggu prosesnya ya sampai selesai oh nah ketika uh, ini selesai kalian tinggal dan tonton Bisa dan lihat di Galeri.